Corona, virus corona yang jahat Kamu telah membuat orang menjadi sakit Dengan virus kamu, dunia menjadi panik Kamu membuat orang menjadi takut Cepatlah pergi corona, agar ketakutan kami menghilang Cepatlah pergi corona, agar tidak ada lagi yang sakit Dunia pulih kembali